Hari ini kita datang ke stasiun kincir. Kincir itu buat anak-anak perindo di jadi. Di sini banyak anak-anak sama ibu. Bagus kan? Mirisan juga, <laughs> deh. Soalnya cuacanya bagus hari ini. Tapi cuma satu aja hari-hari yang kita nggak nyangka. Um, ini itu rame jadi sebelum datang ke sini kita besi dulu ya. Soalnya kita enggak desabesi. Jadi 30 menit kita nunggu antri gitu ya Jadi kalau lain kali datang ke sini pesan dulu Tapi untung deh, Mary-chan gak nangis, Dia diam Jadi? Enggak, mm, lepo-lepo Ayo kita makan yuk Ayuh cahai Chai. Cahai Cahai mm. no, sih. enak! jangan が欲しい ini mainan ya mainan baru 新。おもちゃになった ini に、チキン。完食<笑><笑><笑> Mundadu hujan, hame, thunder, ada, ada lah, ada mah. Langinnya biru, agak berang. Kelihatannya oke okay, tapi ya udah ada bunyinya sanders Gimana ya? <SILENCIO> kita kan pakai ini tapi bimbel juga kita punya jadi kita cuma nungguin aja karena kita punya lingkut buat roller yang kita bisa lanjut tapi kita belum beli dosa kali lama ya kan? ah langitnya jadi putih ya aduh hujan deras kita nunggu biar ramah banyak orang mau pergi walaupun mereka punya bayi yang kita sayang mereka. Waduh wow, hujan deras orangnya lari-lari walaupun mereka nggak punya payung tapi cuma mau nyeberang aja mungkin pergi ke itu Mari bukan Maria ya. ini park <laughs> nyangka Ganyangka orang juga Ternyata Boizal News bilang Hari ini ga hujan Ternyata Ii tenkit ini nantane Atsuigurai Ternyata, cuacanya berubah Untung deh, Kita nunggu Gara sui itu? Gara sui Itu setelah Duka kekelihatan, loh. Senayan, nyaman enak. Itu dia, Duka deket banget. Capek banget hari ini kita beri banyak barang-barang oh, buat percang percang kan udah umur berlangku 5 ya masih berangku 4 tapi seberapa hari selanjutnya dia akan menjadi berangku uh, umur lima. 5 uh, gak tahu di Indonesia gimana tapi di Jepang dari umurku umur bulangku lima kita kan meraih kasih makanan buat anak yang itu deh uh, rencer gitu kita sebutin namanya di New Syukur. Soalnya aku nggak punya alat -ara jadi kita pergi ke toko toko yang buat bayi itu namanya kacang kompo Di sana banyak barang-barang jenisnya banyak jadi ya aku bingung deh kalau jenisnya cuma satu ya apa apa beberapa buah kita pilih itu kan tapi jenisnya banyak, jadi yang mana lebih bagus, sih ya, paling, paling bagus itu mana ya gitu ya bingung-bingung deh jadi aku pergi ke sana sama mamaku ya Oma Meru-chan terus, waktu zaman mama Buriam apa gitu Tapi udah zamannya berubah ya Jadi mama juga bingung Waduh jenisnya banyak dan ini berguna kompilient ya gitu Jadi buat mama juga kaget <laughs> Jadi gimana sih gitu Akhirnya kita udah beli deh Hari ini aku beli buat bikin apa ya? Renew shop Barang-barang, uh, nanti aku kasih lihat ya Terus, um, baju juga Baju buat Meli chan cuma satu Apa ya? Uh, itu, botol Magu-magu kapo Tadi, berangkul lima Mulai latihan pakai itu, botol Yang gini Gitu, ada straw juga Jadi, ya, udah udah siap deh Kalau Meli chan mau, ya Kasihin aja kalau nggak mau ya nanti. Tapi kalau nggak ada arah-arah, tangga nggak bisa meraikan Ya, jadi merecang. Kamu mau gak ya? Latihan dulu ya. Hari ini kita akan pakai satu juta, ah bukan ya? Oh 100 juta rupiah. Hmm, buat anak-anak harus pakai banyak uang. Tapi gak apa-apa soalnya aku punya kredit card kartu kredit, iya tahu deh namanya apa namanya Edi <laughs> jadi bukan karena aku habisin uang buahnya jadi bulan dupang pasti Edi kaget ya tapi gak apa apa oh bukan istri Jepang doang kan yang istri Indonesia juga sama kayak gitu Pasti-pasti, oh, semua buat bayi, buah hati. Jadi, kita kan harus siapin sempurna. <tôiuh> Tapi, aku juga gak bodoh banget, ya. Aku pilih-pilih ini, benar-benar berlomba. -benar ini mungkin gak usah lain kali gitu. Jadi, ya, sorry ya, Edi. Kalau sama kamu mungkin nggak bisa pilih. <laughs> kita kan dua-duanya penguin. Ya emang. Soalnya orang kita juga baru jadi orang tua. Ya sedikit demi sedikit kita hmm, menjadi orang tua yang pintar, ya. Kalau nggak coba-coba, kita nggak tahu hasilnya. Jadi ya aku pilih yang minimal. Oh iya, aku lupa. Ya soalnya Mirjan udah mau tenggerap banyak Jadi aku udah beri kayak gini Pagar sama mannya Mannya sekarang aku cuma pakai satu Tapi udah beri yang satu apa Tambah satu Yang jadi satu ah, dua pasang gitu ya Sekarang kita kan uh, punya banyak furniture yang gede gede Jadi waktu Eddy udah pulang Ya kita beres-beres dulu Semua demi buah itu sama kan? dimana sama seluruh dunia sama ya jadi miripnya sekarang nyaman ah yang itu uh, rumah kita gak ada apa ya gak, gak ada kamar buat tidur jadi aku bikin itu ya karten buat apa bagi rum, bagi kamar itu juga nanti aku kasih lihat Hari ini aku buri ini Magu-magu Ini buat umur berapa Nah ini buat umur Ke Sekarang kan Beri itu berapa Jadi bisa pakai ini Ini juga ada banyak jenis Jadi aku bingung Tapi aku pilih itu Kombi Terus ini, garpu dan sendok Kalau ini buat berangku lima 5 Ini berangku 18 katanya Ini kan orang tuanya kasih kasihin ini Kalau ini makan sendiri gitu Nanti kita pakai ya Terus ini mereknya leceh Ini kan buat freezing Makanan buku Kalau udah masak Terus mau apa Uh, keeping kan, jadi aku beli ini. Sekarang aku nggak punya blender, aku punya mixer. Kalau pakai itu repo-repo, mungkin aku beli blender. Terus ini ada aratan buat bikin makanan bayi, baby food. Ini ini. Budi baju buat Amelia. Hari ini warna pink. Hari ini aku berikan hitung Oh, capek dah. Pusing-pusing tapi kesyukur lah. Kita kan udah tak boleh. Kayak gini. Oke, okay, jadi hari ini sampai di sini dulu ya. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye.